Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada kabar yang sangat membahagiakan Kali ini kabarnya dari Ibu Siwi yang menginfokan bahwa siang hari ini bakal ada acara press conference welcoming the academy 5 Live streaming di aplikasi video.com Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Hari ini persahabat Tepatnya jam 2 siang ini Karena ada idola kesayangan kita sepaket Leslie dan Bilar Akan ikut acara press conference welcoming The Academy Lima. Kita simak juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi Yuk, join press conference a 5 siang ini bersama artis-artis pengisi acara dan host a 5 Sudah pasti heboh dan seru. Para kesayangan juga akan join loh jam 2 siang ini ya di video.com. Salam hangat, Harsiwi Ahmad. Sudah dipastikan para sahabat Lesti dan Rizky Bilar akan satu paket. Tayang di Indosiar mengisi acara Dangdut Akademi 5 apabila Bilar jadi host, Bunda Leslie akan menjadi juri. Ini kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan langsung dari Ibu Siwi dan Indosiar. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Kita lihat dari akun Mr.Mrs.Mrb Anda sekarang mengatakan, Alhamdulillah, Leslar sepaket happy banget tuh. Masya Allah banget ya! Dan kita lihat juga di komentar berikutnya dari akun abang underscore. L mengatakan, ye paket komplit Leslar tuh ini paket komplit banget ya." Leslaw, worse pun sangat bahagia mendapatkan kabar baik ini. Nungguin Leslar, tentunya. Tunggu saja kabar dan kejutan baik Dari idola kesayangan kita yang akan Hadir di acara Prince Conference Welcoming the Academy 5 Kemudian persahabat disimbang juga Banyak sekali doa Dan tentunya dukungan Salah satunya dari Kak Jidah ini persahabat yang mau posting Foto bareng budalistirah Papa Bilar Masya Allah banget ya Dan ada sebuah kalimat fi umri kesolehnya Jidah Amin, Masya Allah banget Kita bahagia, sudah disuguhkan Foto cute nih persahabat ya Fotonya emang sangat luar biasa Bikin kita semangat, bikin bahagia Masya Allah Mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu bahagia Selalu langgeng rumah tangganya dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga Doa diberikan juga dari Kak Sandy Purnamasari Perhatikan sahabat. Kak Sandy mengungkap sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti. Dan kita salvo kalimat yang diposting. Dedek Lesti Kejora, happy birthday anak baik. Baik banget hatinya, aku bersaksi. Still young, still happy love. Masya Allah, Kak Sandy aja bersaksi. Kalau Bunda Lesti Kejora, itu orang baik. Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga kalimat lain. Dulu kuliah sahabatan amal Sampai sekarang, ketemunya lo lagi, Lesti Kejora. Luar biasa banget ya, idola kesayangan kita. Selalu banyak doa, dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita ini. Kemudian juga para perhatikan, ini ada tentunya dukungan dari sahabat Bunda Lesti Kejora semalam. Adakah Salsa, Masya Allah banyak ya pokoknya. ...kita sangat bahagia... ...banyak orang-orang baik di luar sana... ...yang sangat mencintai dengan tulus... ...kepada Bunda Lesti. Dan berikutnya juga, bersahabat, ya... ...ini ada momen... ...di mana Bima Arya menjadi bintang tamu... ...di acara pagi-pagi Ambyar Dan langsung klarifikasi, bersahabat, ya... ...soal video kertek-kertek abal-abal... ...dengan Bunda Lesti Kejora. Nih, ternyata bersahabat... ...Khodam itu nggak ada... Ternyata bayangan di postingan video yang diunggah oleh Bima Arya itu adalah editan. Duh, sudah jelas persahabat ya, itu semuanya hanya editan, hodam itu bukan persahabat ya. Tentu kita sebagai fans sejati harus tetap optimis, tetap positif thinking, dan mudah-mudahan ya orang-orang di luar sana yang selalu Tentunya meremehkan yang selalu melihat sebelah mata kepada Leslar Tolong hati-hati dijaga jari jemari kalian Hati-hati bersosial media Jangan sampai menyakiti hati seseorang Itu, Ini sudah jelas Langsung klarifikasi dari Bima Arya mengenai soal video Yang tentunya kertek-kertek abal-abal bersama Bunda Lesti Kejoran Tentu hodam yang dimaksud itu adalah editan dari editornya Bima Arya Kemudian bersama-sama juga di info selanjutnya. Ini mengenai polling couple media of Years 2022, Alhamdulillah, Lesti dan Bilar berada di posisi pertama dengan perolehan voting 320.566 votes. Sedangkan di nomor 2 ada pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Veenken dengan perolehan voting 320.000. 159 votes, beda tipis banget nih Yuk sama-sama kita support, kita dukung yang terbaik untuk idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidokan terbaru dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Uang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh